Ketika seseorang mengingatkan ibadahnya karena motivasi tertentu di luar ketumbukannya kepada Allah Maka yang dia dapatkan sesuai dengan motivasinya Dia pengen dekat temannya, dapatlah teman ya Ada yang terlalunya mencari-cari peluang, dapat jodoh dia ya? Ya, Boleh jadi dapat jodohnya, tapi pahalanya belum tentu Karena pahala diikat dengan ini nama-nama nah, bukan hanya pahala, bonusnya ampunan dari semua dosa Kapan itu ditemankan? Ketika semua motivasi ibadah kita, tujuannya satu hanya untuk menanggungkan Allah SWT maka kita mohon kepada Allah supaya konsisten, awal sampai akhir puasa Allah menjaga kita agar bening hati lurus tujuan, semua kita kerjakan karena Allah, saya baca Quran ini menanggungkan Allah yang bawa bekal pulang kembali kepada Allah saya salah tarawih, ingin memperbaiki diri supaya jadi hamba yang baik, tunduk patuh yang mulia merubah kepribadian jadi lebih elok saya puasa ingin menundukkan nafsu supaya takwanya muncul sehingga banyak sekali bisa kedekati Allah dengan Amin Karabam Ibadah ini poinnya teman-teman